Muncar Banyuwangi. Hari ini saya mengikuti acara batik laut Muncar Banyuwangi ya, yang diselenggarakan pada tanggal 13 Agustus tahun 2022 ya. Nah, ini dalam rangka penyambutan sesajen ini, sangat ramai sekali pengunjung. ini mau lagi ngeloh lagi ikut laut oke okay, teman-teman ini sesajen nanti akan dibawa oleh perahu slerek ya teman-teman nanti akan dilarung di tengah laut ini nanti dalam upacara dilaksanakan nanti siang ya misalnya dari perahu ini teman-teman dan itu ada banyak sekali dengan apa itu namanya pisang pokoknya lengkap lah komplit atau apa itu oke ya teman-teman nanti saya akan naik perahu dan simak video saya jangan lupa subscribe like comment jangan lupa tombol loncengnya ya biar tidak ketinggalan dari video saya Oke lanjut Thank <laughs> you.